Komunitas Motor Kayong Utara yang menamakan diri Sindikat Brotherhood ikut berpartisipasi melakukan pencegahan COVID-19 di Kayong Utara, dengan cara membagikan masker secara gratis kepada pengendara yang melintas di sekitar Simpang Tugu Durian. Ketua Sindikat Brotherhood Galitosan mengatakan, di saat pandemi saat ini, sangat dibutuhkan sekali rasa gotong royong, baik menyumbangkan materi, tenaga dan pikiran. Melalui pembagian masker secara gratis ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Ia mengatakan, penggunaan masker salah satu ikhtiar kita menjaga diri dari ancaman covid Di masa yang serba sulit saat ini kami berharap bantuan masker yang kami berikan dapat membantu masyarakat dan pemerintah untuk mengurangi resiko masyarakat terpapar COVID-19. Selasa, tanggal 17 Agustus 2021. Pembagian masker di momen bersejarah bangsa Indonesia ini diharapkan menjadi spirit baru seluruh bangsa Indonesia untuk melawan pandemi Covid-19 yang sudah hampir 2 tahun menjadi momok seluruh dunia. Kegiatan ini sengaja dilaksanakan bertepatan dengan hari kemerdekaan kita ke-76. Momen ini diharapkan menjadi semangat kita semua untuk bangkit dari segala keterpurukan. Salah seorang warga Sukadana, yang mendapat pembagian masker mengaku berterima kasih kepada salah satu klub motor di Kayong Utara. Menurutnya, hal positif seperti ini dapat menjadi contoh bagi komunitas motor lainnya, ini patut menjadi contoh bagi komunitas yang lain. Fauzi,